Halo semuanya welcome back to my channel di saat 77 buat kalian yang belum subscribe like comment dan share ya tolonglah dibantu supaya nambah subscribernya nambah followernya nambah viewersnya gitu kan ya paling tontonlah sampai akhir dan e, juga di Follow juga tiktok Instagram juga ada. Di situ saya upload video-video pendek dari potongan YouTube ini. Ya, tolonglah juga dibantu follow supaya naik juga followernya. Uh, mungkin lama gue nggak konten ya teman-teman ya. Terakhir puasa terakhir kemarin. Itu tentang terakhir Ramadan dan buat kalian yang kemarin nanyain bang kapan bikin konten tentang lebaran ya ini yang kalian tunggu-tunggu kan uh, ini konten saya waktu lebaran ya upload hari ini karena juga saya lagi di kampung dan sibuk juga kan kerja kemarin padat sekali masalahnya ya udahlah mungkin baru ini saya bikin video youtube dan juga saya temanin nih sama teman saya si Otong Oke okay, teman-teman uh, Nanti kita bakal satu harian Nyambut tamu Ya random pokoknya Ntar gua Nyambut tamu Sapa senyum Tegur Ya mungkin enggak Semuanya lah ke keluarin ya Cuman Intinya aja kayak senyum sapa kan Oke. Okay, langsung saja ke videonya. Oke okay, teman-teman. Mari kita lakukan ekspresi kita menyambut tamu. Ya, di hari raya Idul Fitri. Ini ada minuman nih, Fanta. Ini juga Sprite. Itu banget Ini ada dua minuman. Dan abadi sukaan gue. Oh, oh ya saya lupa lebaran sama kalian. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf ke dan batin buat kalian semua. Dan buat diriku juga, yang banyak salahan Aku banyak salah loh dengan diriku sendiri. Tapi nggak tahu kesalahan apa dengan diriku sendiri. Banyak lah pokoknya. Uh, lebaran itu kan apa ya? Uh, hari raya Idul Fitri itu kan hari kemenangan ya. Kemenangan bagi umat Muslim itu kan sebenarnya berpuasa nih. Si berpuasa mereka merayakan kemenangan. Terus ada juga yang nanya kemarin, Bang kalau nggak puasa terus ikut lebaran itu gimana hukumnya? Boleh saja sih sebenarnya, cuman kita ini sebagai manusia kan Nggak enak sama yang apa? Yang berpuasa gitu kan <laughs> Ini udah nggak puasa ikut lebaran ya nggak apa-apa sih sebenarnya Cuman dosa kan ditanggung sendiri-sendiri ya kan Pulang awal, dosa kan ditanggung sendiri-sendiri jadi terserah lah orang mau puasa, oke okay, nggak oke okay, itu ya terserah mereka ya. Dan ya kalau bagusnya sih ikut puasa ikut mereka kemenangan gitu Terus kalau nggak puasa ikut Lebaran tuh kan nggak pantas. Tapi ya namanya orang kan ya udahlah kan nggak apa-apa sebenarnya. Uh, intinya tuh kalau kita mau merayakan hari kemenangan ya kita susah payah dulu lah kayak berpuasa jadi kan udah tuh kalau lebaran tuh kan wah enak banget gitu kan kita udah satu bulan melaksanakan ibadah puasa terus satu harinya itu kita merayakan kemenangan nih lagi gimana gitu kan Oke okay, teman-teman, It, mungkin itu saja uh, dari video ku tentang lebaran ini Ya saya lagi di kampung nih kan, jauh kampungan dari tempat aku bekerja Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, yang paling utama kalian tonton sampai akhir Seru nggak seru ya diserukan, kalau nggak lucu ya dilucu lucukan kalau gue sih, menurut gak lucu sih. Memang kalian gak tau lah. Udah kalian pasti lucu-lucu kalian. Kalian, kalau gue mah gak, gak begitu lucu, kurangnya. Tonton sampai akhir video ini dan jangan lupa di subscribe juga. Nantikan video-video saya selanjutnya. Mungkin hanya ini yang Cuman saya bisa lihatkan video lebaran saya terima kasih semuanya see you next time and see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh